Halo guys, assalamualaikum semuanya. Bertemu kembali di channel saya bersama Official. Oke, jadi video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan preset-preset yang terbaru lagi, guys ya. Oke, okay lah. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke video berikutnya. Yang pertama, oke. Okay, lanjut ke versi yang kedua. Oke lanjut ke preset yang ketiga guys Oke lanjut ke preset yang ke belas ya Oke, okay, lanjut ke preset yang kelima, ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang keenam, ya. guys. Oke lanjut ke presiden yang ketujuh ya <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke-8 ya Oke okay, lanjut ke preset yang ke-9 guys. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-10. Oke, okay, lanjut ke presentasi yang ke-11, ya. ke presiden yang ke-12 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-13 <Sets> ke okay, lanjut ke preset yang ke-14. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-15 ya. lanjut ke presiden yang ke-16 guys Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-17 ya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 Oke okay, lanjut ke preset yang kedua puluh ya Oke okay, jadi mungkin segitu aja presetnya. sebuah kalian suka jika kalian suka kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian ya oke okay, dan buat yang request kalian bisa komen di bawah ya oke okay, dan sampai jumpa di video selanjutnya